iya nah <cermis> saya terima anunya terima kasih <yuk> wow. <hansi> ya, selamat pagi, oh, pagi bersama dengan rumah RW, konflik Eko Suroso. ya, kawan-kawan. sobat semua pagi ini kita bersama adik siapa? Diego. Adik Diego, Diego Maradona. Go, <tuk> go, <tuk> <tuk> kita mau ikut apa nih? touring, touring, uh, Toraja Trail adventure ya. ini jelajah wisata alam kelima. jelajah, jelajahan kelima. ini lima kan tour ajah cuma dua. iya. antara sama tanah Toraja ajah. Ya. kalau lima kan yang tiga mana? ini eventnya yang kelima. eventnya oh, yang kelima. itu kan tour ajahnya jadi kenapa tertarik dengan adventure ini? Oh seru ya. Seru. Seru kayak pertasan, dwor gitu. Seru ya. Ini pertangatan cari gara-gara siapa? Gara-gara Bapak. Wah. Bapaknya namanya siapa? Dedi hmm. siapa? Pongrejo. Salah, kira -kira> Oke, baik ya. Kemudian ya. selamat, selamat sampai tujuan dan hmm. yang... satu saya menjadi rider terbaik, Indonesia. Selamat oh. Pak Kapolres sama Pak Nadiem. Dengar-dengar ini hadiah sangat lantas. apa? Hadiah acara. One day adventure, orang nah, turajatriel, one, one day trail, and one day adventure, jelajah wisata alam jelajah. tanah turaja ke lima. Nah. Abang tahu harganya berapa? Harganya benar-benar sampai satu miliar. Belum sampai lima ratus. Oh lima ratus setengah miliar lah. Tetap. Tetap. Tetap kan Ada setengahnya. Iya. Setengah. Ini tujuannya apa sih? tujuannya ya sebenarnya ini memberikan wadah bagi anak-anak muda atau yang berjiwa Karena muda ada yang tua juga ya itu berjiwa muda <laughs> tua ini tua tapi kalau oh, <laughs> oh. ini untuk me apa? menyalurkan hobi Hobinya. bang dan Hobinya. ini kan sebenarnya hobi positif daripada abang nang penangkapi di jalan raya ya udah biar mereka rasakan itu betapa jahatnya itu rute ini <laughs> ya, ya, ya. ya. yang jelaskan tetap berkeselamatan calonan oh ya memang betul safety first, safety force jadi keamanan yang utama karena tanpa itu tidak ada gunanya di ya, kan? samping itu kan pasti ada tujuan ya. lain selain ada untuk penyalurkan iya Ya. ini disantaran betul jadi ada-ada ada, ada, ada yang bisa iya jadi sebenarnya kan tentunya kita semua pengen meningkatkan wisata orang di... tanah turaja dan turaja di... udara yang artinya, berarti meningkatkan ekonomi ya. oh iks, pokoknya nah, ekonomi serampung iks. ekonomi ya, jadi ekonomi meningkatkan apa? logikanya, dengan mereka datang dari berbagai, berbagai negara berbagai ya. negara oh negara ya, ya. dari Uni Soviet, Mexik. Pak ada semua. Itu yang piala dunia. Itu yang piala dunia. Ada, dia nonton juga. Soalnya, yeah. kan? Pasti mereka membutuhkan namanya begini apa. Jadi hotel-hotel yang ada di Toraja ini yeah. ya pasti banyak pengunjungnya. Sampai yeah. itu juga dia makan. Yeah. Juga makan yang ada di Toraja tentunya juga semakin banyak peminatnya. Seperti itu ya. Yeah. Jadi, pada intinya bahwa perekonomian masyarakat Menguliah, ya, ya. Bang. Masalah ekonomi ini kita bukan bidangnya, Bang. Ya. Ini ada bidangnya. sebelah kita, <laughs> kita mau tanya kalau dari sisi ekonomi gimana? Pribon, Pak. Niki, ini Pak Susi Long, Kepala KPPN ya, Pak. Iya. Gimana, Pak? aduh, terima kasih sekali nih ya, teman-teman netizen. Kebetulan saya dapat undangan Toraja Tril ini yang kelima sama Pak Dandi, sama Kapolres Toraja Utara kalau itu perekonomian jelas baik Pak ya, itu kalau bahasa ekonominya multiplier player efek multi player efek weh! weh! mantap enggak, saya, saya kira cuma, cuma saya pikir Pak <tuk> Susilo cuma maintenance. tennis gantan saya yang kegak berkasal laksana Pak, nggak, yeah. nggak, nggak, Hai, hai, hai, hai, ada wakil mau ikut juga? Ikut meramaikan, hai, ya, meramaikan hai, ikut hai, hai, ya, ikut, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, naik hai, hai, hai, Dulu sempat, oh dulu sempat, tapi rupanya memang gini, harus uh, pray pindah jalur oh, iya. harus mulai menyadari harus menyadari harus kusadari kata istri tampan nggak cocok <tuh> <tuh> <tuh> ya, yang kurang-kurang iya okay. <tuh> kacamatanya terbalangkan oh sama, saya pakai kacamatanya untuk menemani beliau yeah. saya pakai kacamata ini tujuannya untuk menemani beliau karena beliau sering mengatakan bahwa dia itu tidak mendapatkan teman ya tidak yeah. ada temannya karena yang lain tidak pakai kacamata terus dia pakai kacamata. Yeah. Yeah. Oh. Dia ada image tertentu nggak kalau ada orang pakai yeah. kacamata? Baik nah, menurut istri gitu. Oh iya iya. Jadi ternyata kimia ya, agak kurang garang, kurang gitu. garang. terlalu riayi terlalu riayi. Nah, ya. <laughs> alus-alus yeah. Solo ya, yeah. apalagi waktu ini udah mulai sering jatuh, kan? Nah, katanya, tambah lagi. Kamu yang kurang bijak, kurang Yang penting tidak pernah yeah. gizi, <laughs> oh, ya. Memang instante, ya. udah saya mana ini, suruh ngopi nggak ini? Eh, harusnya gitu dong kopi oh, oh, ya. ada kopinya <tuk> ini kita mau ngopi apa ngobrol? kopi pak, ngobrol sama ini ini gantian nih, ini kan semua laki-laki toh nah, kita mau.. kita bully? bukan kita mau dengar sebenarnya kalau.. <tuk> <tuk> karena gini. Ternyata biasa semua ini. Karena Ibu-ibu waktu Bupati ini beliau juga ketua apa pun yang pariwisata, Jadi beliau memang salah satunya Inten di bidang pariwisata. Ini kalau ditinjau dari pariwisata, sisi pariwisata kalau event seperti ini bagaimana? Monggo silakan. Multiplier effect ya. Ya baguslah karena hotel-hotel mesti penuh. Terus tempat makan pasti penuh mudahan banyak juga yang mampir di KFC ya kan yeah. wow. KFC iklan wow wow ya, terus wow. banyak yang besok menir ya yeah. jadi itu seperti wow. Pak Eko bilang, putih efeknya yeah. itu efeknya Gitu, Pak oke okay. berarti keren ya memang Ya diakui bahwa memang event-event seperti ini pasti akan bermanfaat bagi oh, oh, oh. Masalah lalu, Ya, ya Mas ini kan event-event seperti ini, ini merupakan Linking pink, Mish. sebagai sebagai menuju menuju kepada peach, peach, pariwisata yang ada di luar. serius peach, peach, peach, udah peach, <serir -serir. laughs> kayaknya <laughs> dulu deh iya <tuk> <tuk> karena lidah ada <lara> kadu <tuk> oh itu sudah dari tadi ya <tuk> oke okay, guys